Hari ini saya akan menjelaskan strategi dasar memulai bisnis v Atau lebih tepatnya simulasi perhitungan poin yang akan Anda dapatkan Nah, perlu teman-teman untuk perhatikan Strategi ini hanya berlaku untuk 2-3 bulan pertama saja Karena ada beberapa variabel yang akan berubah ketika masuk ke bulan keempat dan berikutnya Oke, okay? nah di awal teman-teman perlu mengetahui dulu Uh, tentukan strategi teman-teman mau ngatur Vp ini seperti apa, karena kan teman-teman akan dapatkan Vp. Nah, teman-teman perlu pilih dulu nih Vp yang teman-teman dapatkan ini: apakah ingin Anda kumpulkan untuk perbanyak aktivasi paket dulu, atau apakah Anda ingin cari penghasilan dulu dari awal? Nah, masing-masing ada resikonya. Kalau di sini, Anda bisa membuka paket dengan jual lebih cepat, dan strateginya akan Anda jelaskan lebih lanjut nanti. Sedangkan jika di pilihan ini... Uh, Anda akan sangat memperlambat aktivasi paket membership Anda karena VIP yang Anda dapat nggak semuanya Anda pakai untuk aktivasi paket tapi langsung Anda cairkan. Jadi Anda bisa tentukan mau seperti apa Anda mengatur VIP Anda sebelum mulai. Oke? Okay? Nah, tolong teman-teman uh, perhatiin untuk nonton dulu video marketing plan yang sudah sebelumnya di share oleh para pengundang Anda karena jika Anda belum nonton video marketing plan akan sedikit sulit untuk memahami materi ini. Jadi, jika Anda yang belum menonton video marketing plan, saya sarankan sekarang untuk uh, stop video ini dan nonton video marketing plan dulu, agar teman-teman bisa lebih paham. Oke? Okay? Nah, ada beberapa hal yang perlu Anda ingat sebelum kita cerita ke materinya. Pertama, misi novice itu hanya berlaku satu kali saja di awal. Jadi, ini modal awal Anda. Misi novice, itu ketika 40 harinya sudah habis, tidak akan Anda dapatkan lagi. Jadi, bukannya setiap 40 hari dapat misi novice. Enggak. Jadi, cuma dapat selama 40 hari pertama aja. Setelah itu, enggak akan dapat misi novice lagi. Oke. Okay. Yang kedua, promo untuk 250 pertama, jangan lupa Anda akan mendapatkan 0,3 VP per satu orang yang sudah terverifikasi. Jadi, jika referral Anda sudah terverifikasi, Anda akan langsung mendapatkan 0,3 VP. Oke. Okay. Nomor dua, Berarti semakin banyak jumlah paket yang referral Anda punya, jangan lupa Anda juga akan uh, mendapat referral point lebih tinggi. Karena kan Anda dapat 5% dari referral Anda. Jadi kalau referral Anda poinnya yang makin besar, Anda dapat 5% pun makin besar. Oke okay. Nomor 4, uh, jangan ngarepin grup point dulu di awal. Karena di awal uh, group point harusnya akan kecil. Karena orang nggak ada yang narik VP jadi uang, sedangkan grup point berasal dari biaya penarikan Penarikan VP jadi uang. Jadi, di awal sudah pasti nggak gitu banyak. Oke, okay. yang nomor grup point itu akan membesar dalam 3-4 bulan. Jadi, teman-teman kita semua punya waktu 3-4 bulan untuk membangun tim kita, supaya kita bisa mencapai grup point yang lebih tinggi. Yang nantinya kita akan mendapatkan uh, VP yang jauh lebih tinggi per harinya. Jadi, kita punya waktu 3-4 bulan untuk menyiapkan tim kita agar kita dapat mencapai grup point yang lebih tinggi. Oke, okay. nah ini strateginya, teman-teman. Referral poin bisa Anda dapatkan, ini khusus Anda yang sudah punya 20 referal selesai Oke, okay. Jadi perhitungan dasar kayak gini. Nanti Anda akan punya 20 Oke okay. 20 referal ini akan punya misi novice, betul nggak? Karena di awal semua akan dikasih misi novice gratis. Jadi kalau Anda punya 20 referal, berarti Anda punya 20 referal yang punya misi Oke okay. Kemudian, misi novice itu menghasilkan 0,3 VP per hari untuk member. Jadi 20 referral ini, semuanya akan dapat 0,3 PP per hari. Oke, nah Anda akan dapat bonus referral 5%. Berarti dari 0,3 PP, Anda akan dapat 5%-nya. Referral Anda uh, punya misi office, berarti mereka dapat 0,3 PP, Anda dapat 5%-nya. 5%, 5 dari 0,3 PP adalah 0,015 PP per referral dan per hari. Jadi, setiap referral Anda akan memberikan Anda 0,015 VP per hari. Kalau besok mereka nonton lagi, Anda akan dapat lagi 0,015. Jadi, per referral dan per hari. Oke? Okay? Nah, Teman-teman di sini kan semua sudah punya 20 referral, anggapannya. Berarti, Anda punya 20 orang yang memberikan Anda 0,015 VP per hari. Berarti, dari referral point, Anda akan dapatkan 0,015 VP dikali 20 referral jadinya Anda akan mendapatkan 0,3 VP per hari. Oke. Okay. Nah, eh yang bisa Anda kumpulkan dalam 7 hari jadi seperti apa? Ingat ya teman-teman, strategi ini khusus buat Anda yang sudah punya 20 referral dari awal. Jadi kalau Anda tidak punya 20 referral, hitungan ini akan berbeda. Oke. Okay. Nah, sekarang kita mulai hitungannya. Teman-teman fokus dulu ke pointer saya yang warna merah ini. Bisa kita lihat di hari pertama, Anda kan dari personal point dari nonton video akan dapat 0,3 VP Betul ga? Dari Novice Mission Yang kedua, dari referral point Anda akan dapatkan tambahan 0,3 VP Dari yang sini tadi Anda punya 20 referral Yang masing-masing nonton video Per referral dapat 0,15 Ada 20, berarti Anda dapat 0,3 VP per hari Oke, okay? jadi di hari pertama Dari referral point Anda akan mendapatkan 0,3 VP dari referral point, Anda akan mendapatkan 0,3 VP lagi. Kemudian jangan lupa, ada promo. Per referral, Anda akan mendapatkan 0,3 VP. Jadi karena Anda punya 20 referral, Anda langsung dapat dari promo ini 6 VP. Jadi, VP di hari pertama ini, Anda akan mendapatkan 6,6 VP. Karena promo ditambah referral point, tambah personal. Jadi 6,6 VP. Total VP Anda berarti adalah 6,6 VP. Oke, okay. kita masuk ke hari kedua. Di hari kedua, anda nonton misi lagi. Anda dapat 0,3 VIP dari nonton novice mission, selesai misi. Nah, dari referral, 20 referral anda menyelesaikan misi, anda dapat 5% juga 0,3 VIP lagi. Jadi di hari kedua anda akan dapat 0,6 VIP. Oke, okay. berarti total VIP anda, VIP total kemarin kan anda punya 0,6 VIP. Hari kedua anda dapat 0,6 lagi. Berarti total VIP anda di hari kedua adalah 7,2 VP. Oke, okay. nah begitu seterusnya sampai hari ketujuh. Jadi selama hari-hari berikutnya Anda akan dapat 0,6 VP per hari dari personal point dan referral point. Kalau ditotalkan, di hari ketujuh Anda akan dapat 10,2 VP. Sorry, Anda sudah punya 10,2 VP. Yang artinya, di hari ke-8 nanti Anda punya 10,2 VP, Anda bisa pakai VPI ini untuk beli paket bintang 1 yang pertama. Oke, okay. nah, asumsi jika Anda sudah punya bintang satu yang pertama, pertanyaannya adalah, kapan Anda bisa aktifkan bintang satu yang kedua? Karena tadi kan di sini, 8 hari Anda beli paket bintang satu yang pertama. Teman-teman kan tahu, kita bisa punya sampai 8 paket. Nah, pertanyaannya setelah punya yang pertama, kapan bisa buka bintang 1 yang kedua nih? Oke, okay. nah ini hitungannya. Teman-teman perlu lihat, ini... Dengan catatan referral point Anda hanya mendapat 0,3 VP per hari. Jadi ini sebenarnya bisa lebih. Sebenarnya referral Anda bisa saja nambah paket bintang satu, tapi anggapannya seluruh referral Anda nggak punya paket, cuma punya novice mission. Jadi Anda cuma dapat 0,3 VP per hari. Lebih detailnya Anda bisa nonton ke video marketing plan. Oke. Okay? Berarti di hari ke-8, Anda akan memiliki satu misi novice, dan juga satu paket bintang satu. Oke. Okay? Mission office akan memberikan Anda 0,3 VP per hari, sedangkan satu paket yang satu akan memberikan Anda 0,3 VP juga per hari. Jadi, kalau Anda punya dua paket ini, personal point Anda adalah 0,6 VP per hari. Oke, okay? referral point Anda 0,3 VP per hari yang tadi saya bahas ya. Jadi, nggak ada penambahan dari promo kita. Anggapannya, Anda nggak ada ngajak orang lagi, jadi promo kita kosongin. Kalau dalam posisi ini. Berarti VP per hari Anda adalah 0,9 VP. Karena 0,6 tambah 0,3. Oke, okay. nah di belakang tadi Anda kan pakai 10,2 VP. Sepuluhnya 10 Anda pakai buat beli paket nih, bintang satu Sisa 0,2 VP kan. Nah hari berikutnya Anda dapat 0,9 VP. Ditambah total VP Anda yang kemarin sisa 0,2. Jadi total VP Anda adalah 1,1 VP di hari ke-8. Oke, okay. nah kemudian di hari ke-9 sampai ke-18, hari ke-9 sampai ke 18 kan butuh waktu 10 hari. Berarti selama 10 hari, Anda akan dapat 0,6 VP per hari. kalau per hari 0,6 VP, selama 10 hari berarti dapat 10 hari kali 0,6 VP. Berarti total 10 hari, Anda akan dapatkan 6 VP dari personal point. Sedangkan dari referral point, per hari Anda dapat 0,3 VP, Berarti selama 10 hari Anda akan dapatkan 10 kali 0,3 3 VP. Oke. Okay. Berarti VPI Anda selama 10 hari Anda akan dapatin 9 VP. Oke, okay. ditambah VPI sisa Anda yang tadi masih ada 1,1 VPI Kalau ditambahin berarti Anda punya 10,1 VP. Oke, okay. berarti di hari ke-19 Anda akan bisa membeli bintang satu kedua Anda. Oke. Okay. Ketika Anda punya paket bentang yang kedua, personal point Anda akan jadi 0,9 VP per hari, karena Anda memiliki dua paket bentang satu dan 1 misi novice. Jadi, dari referral point anggapannya juga sama, 0,3 VP, berarti total per hari, mulai dari hari ke-19, Anda akan dapat 0,9 tambah 0,3 VP per hari. Jadi, per harinya Anda akan mendapatkan 1,2 VP, mulai dari hari ke-19. Oke, okay. ditambah tadi kan 10,1, Anda pakai 10 nih buat beli paket sisa 0,1 kan? Nah, ditambahin ke sini. Anda hari ke-19 dapat 1,2 VP, ditambah yang tadi sisa 0,1, jadi Anda di hari ke-19 akan memiliki 1,3 VP. Oke, okay. nah ini akan berlanjut. Kapan Anda bisa aktifasi bintang 1 Anda yang ketiga? Hitungannya sama. Ketika Anda punya 1 misi office dan 2 paket bintang 1, berarti Anda akan punya 0,9 VP per hari. Referral point dengan catatan uh, Referral Anda nggak menambah paket menang satu, Jadi ini akan tetap 0,3 Sebenarnya bisa lebih Tapi kita ambil contoh Referral Anda itu nggak nambah nambah nggak punya paket Jadi Anda cuma punya 0,3 Kalau seperti ini Berarti VP per hari Anda nanti 1,2 VP Oke Nah hari ke-20 sampai hari ke-27 Itu akan butuh waktu 8 hari Berarti dalam 8 hari Anda akan terkumpul 9,6 VP Itungannya dari sini aja, per hari kan Anda akan dapat 1,2 VP. Berarti kalau 8 hari, Anda akan dapat 9,6 VP. Oke, okay? nah ini hitungan detailnya. Per hari dari personal, Anda akan dapat 0,9 VP. Kalau 8 hari dapat 7,2, dari level 0,3 VP. Kalau 8 hari dapat 2,4, di total jadi 9,6 VP. Berarti di hari uh, ke-27, Anda akan memiliki 10,9 VP. Anda bisa beli lagi nih, paket bintang 1 yang ke-3 Anda, di hari ke-28. Ketika di hari ke-28 Anda beli paket minat satu yang ketiga, Anda akan punya 1,2 VP per hari dari personal point. Ditambah dari referral point, 0,3 berarti per hari Anda akan dapat 1,5 VP. Oke, okay? ditambah sisanya tadi 0,9 VP ya, Anda punya sisa, berarti total VP yang Anda miliki 2,4 VP. Begitu seterusnya, kapan Anda bisa aktivasi minat satu keempat empat? mulai hari ke-29 Anda akan punya 1,5 VP per hari, berarti dalam memang hari anda akan mengumpulkan 7,5 pipi berarti total anda akan punya 11,4 pipi di hari ke 34 di hari ke 35 jadi anda dapat membeli paket minat satu keempat anda jika anda beli paket minat satu yang keempat total pipi per hari anda dari personal itu jadi 1,8 pipi oke kita lanjut lagi nih uh, 1,8 pipi ini berarti dalam waktu lima hari anda dapat mengumpulkan sembilan 9 VP. Berarti Anda punya total VP 12,2 VP nantinya di hari ke-40. Oke. Okay? Nah, pada hari ke satu misi Novice Anda akan habis. Oke. Okay? Karena kan misi Novice hanya berlaku 40 hari. Jadi di hari ke-41 misi Novice Anda akan habis. Jadi jika misi Novice Anda habis, Anda perlu mempertahankan 1,5 VP Anda dengan cara membeli paket bintang 1 yang kelima. Oke, okay, jadi hari ke-40 Anda akan punya 12,2 VP. Sehingga dari 12,2 VP ini, hari ke-41 berarti uh, novice mission Anda habis, berarti personal point Anda akan berkurang 0,3, tapi Anda akan membuka paket bintang 1 ke Anda. Berarti Anda akan, akan nambah 0,3 lagi. Jadi kurang 0,3, tambah 0,3. Hitungannya akan Anda tetap dapat 1,5 VP per hari jadinya. Oke, okay. nah ini asumsi uh, Anda akan dapat berapa VIP ya keuntungan anda, oke? Okay. Berarti kan 40 hari pertama kan anda akan buka 5 paket tentang satu. Nah total VIP yang bisa anda kumpulkan di hari di 40 hari kedua jadinya seperti apa? Nah tetap ya saya tekankan catatannya referral anda nggak dapetin cuma dapat 0,3 VIP per hari nggak bisa lebih. Itu karena akan seperti ini teman-teman. Per hari kan anda dapat 1,5 VIP. Karena Anda punya 5 paket yang satu. Berarti, kalau Anda nyelesain selama 40 hari, berturut-turut Anda nonton, Anda akan dapat 60 VP dari 5 paket. Tapi ingat, di hari ke-41 berikutnya, seluruh paket Anda akan habis. Jadi, Anda kan butuh perpanjang 50 VP nih. Jadi, 60 VP ini, untung kotor, Anda perlu perpanjang. Anda perlu pakai modal lagi nih, 50 VP. Jadi keuntungan bersih Anda dari referral point adalah 10 VP. Oke. Okay. Dari referral point sama kayak tadi ya, Anda dapat 0,3 VP per hari. Ada 20 orang referral Anda, masing-masing uh, nonton video dapatnya 0,3 VP, 5% 0,015. Berarti ini 0,3 dikali 40 hari Anda akan dapat 12 VP. Berarti total selama 40 hari, 40 hari kedua, Anda akan dapat untung bersih 22 VP. Yang kalau dirupiahkan berarti kurang lebih 300 ribu rupiah. Lumayan, udah bisa buat bayar pulsa. Hitungannya kalau kayak gini, Anda nonton iklan tiap hari, bisa bayarin pulsa Anda selama satu setengah bulan lebih. Jadi udah lumayan banget. Nah, ini uh, timelinenya ya. Misalkan Anda nggak narik sama sekali, Anda nggak melakukan penarikan sama sekali, di sini kan kita anggap 22 vip ini Anda tarik nih, Anda cairin jadi duit. Nah, misalkan Anda enggak mau tarik. Berarti kelarin bintang 8, bintang 1 sampai 8 paket kapan dong? Soalnya kan baru punya 5 paket. Nah, Anda akan menyelesaikan di hari ke e, 65. Anda dapat pause video ini e, sekarang untuk Anda baca. Hari ke-8 Anda enggak punya paket yang satu pertama dan seterusnya. Anda bisa pause dan Anda bisa pahami dulu. Oke, kita lanjut. Nah, tapi bagaimana jika Anda dapat menduplikasikan setiap referral Anda untuk beli paket membership juga? Tadi kan mereka nggak beli paket membership sama sekali. Mereka hanya punya novice mission. Mereka nggak beli paket tentang satu. Tapi misalkan mereka semua seperti Anda, beli paket juga, Anda akan dapat hasil yang jauh berbeda. Hitungannya kayak gimana? Hitungannya kayak gini, teman-teman. Kalau referral Anda cuma punya misi novice, dan Anda punya referal referral, Berarti Anda dapat 5% dari 0,3 VP. Itu kan e, misi novice, mereka dapat 0,3 VP. Kita dapat 5%-nya. Nah, jangan lupa Anda punya 2 referral. Jadi 5% dikali 0,3 VP, itu 0,015 VP. Dikali 20 orang, berarti Anda akan dapetin 0,3 VP per hari. Dari referral doang. Tapi gimana misalkan jika referral Anda seluruh referral Anda punya paket juga. Misalkan mereka punya satu paket bintang 1 plus punya misi office. Berarti kan mereka akan dapat 0,6 VP per hari. Anda dapat 5%-nya lebih gede, 0,03 VP. Dan jika ada 20 orang, Anda akan dapat 0,6 VP per hari dari referral Anda. Kalau punya dua paket, hitungannya sama. Total Anda akan punya 0,9 VP per hari. Punya tak 3 paket bintang 1, Anda punya 1,2 4 paket tinggal satu selama lima pipi per hari, dan seterusnya. Wah, pusing mah, gimana? Oke, okay, kita langsung contohkan. Eh, uh, pipi yang bisa Anda kumpulkan dalam tujuh hari ini. Asumsi Anda punya double referral dari uh, sudah punya 20 referral dari awal. Hitungannya di awal akan sama, dari personal point Anda akan punya 0,3 tiga pipi. Dari referral point Anda akan dapat 0,3 tiga pipi. Anda punya 20 referral. Dari promo berarti Anda akan dapat 6,6 VP, berarti Vpi Anda di hari pertama 6,6 VP, total Vpi Anda 6,6. Hari seterusnya, Anda akan dapat 0,6 VP per hari. Berarti untuk buka bintang satu yang pertama, Anda butuh 7 hari. Setelah 7 hari berkumpul 10,2 VP, baru Anda bisa buka di hari ke-8 bintang satu pertama Anda. Nah, asumsi di hari ke-8 bukan cuma Anda, yang buka bintang 1 pertama Anda. Ketika Anda buka bintang 1 pertama Anda, Anda akan dapat 0,6 VP. Nah, ini asumsi, referral Anda juga seperti Anda. Jadi mereka juga ikut buka paket bintang 1. Beda dari contoh yang di awal. Contoh yang di awal Anda, enggak, uh, referral Anda nggak ada yang buka paket sama sekali. Cuma novice mission. Cuma misalkan, 20 referral Anda seperti Anda nih. Punya satu misi novice dan satu paket bintang 1. Berarti dari referral point, Anda akan dapat 0,6 VP. VP per hari Anda berarti 0,6 ditambah 0,6, 1,2 VP per hari. Total VP Anda berarti di hari ke-8, 1,4 VP. Dalam 8 hari, Anda akan mengumpulkan 11 VP. Jadi dari hari ke-9 ke-16, itu kan 8 hari. Dalam 8 hari, Anda akan mengumpulkan 11 VP. Berarti di hari ke-17, Anda sudah bisa buka paket dengan satu kedua Anda. Ketika Anda punya paketnya atau kedua, Anda berarti dapat 0,9 VP per hari. Nah, kita asumsikan terduplikasi. Referral Anda pun akan dapat 0,9 VP per hari. Anda dapat 5 persennya. Dan ada 20 orang, Anda dapat 0,9 VP lagi per hari dari referral Anda. Jadi per hari Anda akan dapat 1,8 VP. Mulai hari ke-17. Nah, dari hari ke-17, Anda cuma butuh waktu 4 hari. Untuk ngumpulin 10 VP lagi. Jadi dari hari ke-18 sampai ke-21 total 4 hari, Anda akan kumpul 10 VP lagi. Anda dapat buka di hari ke-22 paket yang satu ketiga Anda. Dan juga referral Anda pun seperti itu, bisa buka paket yang satu ketiga mereka. Berarti total per hari Anda akan dapatkan 2,4 VP per hari. Mulai dari hari ke-22. Nah, Ketika Anda punya 2,4 VP per hari, Anda cuma butuh waktu 4 hari untuk mengumpulin 12 VP. Karena 4 hari Anda mengumpulin 9,6 VP, ditambah tabungan Anda ada sisa 2,4 VP, berarti total Anda punya 12 VP. Di hari ke-27, Anda bisa buka paket bintang 1 ke-4, referral Anda pun buka bintang 1 ke-4, dari Anda pribadi dapat 1,5 VP nonton iklan, dari referral Anda yang nonton iklan, Anda akan dapat 1,5 VP juga total per hari berarti Anda akan dapat 3 VP per hari. Oke. Okay. Nah, bisa kita lihat kalau terduplikasi seperti ini di hari ke-29 cuma hitungan 2 sampai 3 hari udah bisa ngebuka bintang 1 yang kelima. Di hari ke-30. Begitu juga dengan referral Anda. Jadi Anda dapat 1,8 VP dari nonton, dari referral akan dapat 1,8 VP. Total per hari berarti akan dapat 3,6 VP. Nah, begitu juga selanjutnya, tiga hari kemudian Anda bisa buka lagi bintang satu yang ke-6. Begitu juga referral Anda. VP Anda per hari jadi 2,1, referral Anda pun per hari 2,1 VP, berarti per hari Anda akan dapat 4,2 VP. Nah, di titik ini Anda cuma butuh waktu dua hari untuk buka bintang satu yang ketujuh Jadi jauh lebih cepat ya, ketika Anda dan referral Anda punya paket bintang satu yang ketujuh berarti total Anda dan Anda akan memiliki 4,8 VP per hari. Berarti hitungan hari aja, di hari ke-38, nggak nyampe 40 hari ya teman-teman, di hari ke-38, jika terduplikasi dengan baik, Anda sudah dapat membeli bintang 1 yang ke-8. Jadi Anda sudah punya 8 paket bintang 1. Nah, ketika misi office berakhir, maka VP per hari Anda akan kembali jadi 2,4 per hari. Karena misi office nanti akan habis dan nggak bisa diperpanjang Jadi dari 2,8 VP per hari, akan berkurang jadi 2,4. Karena misi novice-nya kan habis, dan nggak bisa diperpanjang. Begitu juga referral Anda. Jadi nanti Anda akan dapat 4,8 VP per uh, harinya. Tapi jangan lupa, Anda perlu perpanjang. Nah, ini uh, map-nya ya. Map hari-harinya. Anda bisa pause video ini untuk memperhatikan lebih lanjut. Di hari ke-8, Anda bisa buka bentang yang pertama, hari ke-17, bentang 1 atau dan seterusnya. Di hari ke-48, anda perlu perpanjang paket bintang 1 pertama Anda. Karena paket bintang 1 pertama Anda kan Anda buka di hari ke-8. Berarti kalau Anda hari ke-8 buka bintang 1 pertama, akan habis di hari ke-48 dong. Jadi di hari ke-48 Anda perlu perpanjang paket bintang 1 pertama Anda. Begitu juga paket bintang satu kedua Anda. Anda kan buka tanggal 17, hari ke-17. Ini berlaku 40 hari. Berarti hari ke-57 akan habis dan Anda perlu perpanjang. Begitu juga seterusnya. Anda bisa mempause video ini untuk Anda coba pelajari dulu lebih lanjut. Oke, okay. nah ini potensi penghasilan Anda jika uh, referral Anda menduplikasi strategi Anda. Jadi, enggak cuma Anda yang beli paket, tapi referral Anda juga beli paket. Berarti, dari personal point, Anda kan punya 8 paket yang satu. Anda dapatkan 2,4 PV per hari. Nah, selama 40 hari. Berarti dalam 40 hari, Anda akan dapat 40 x 2,4, 96 VP. Tapi ingat, Anda perlu perpanjang 8 paket Anda. Per paket bintang 110 VP, jadi Anda perlu perpanjang 80 VP. Jadi ini untung kotor, dikurang modal. Untung kotor Anda 96, modal Anda 80, untung bersih Anda 16 VP. Sedangkan dari referral, ini untung bersih ya. Ada 20 orang referral, berarti kali 5%. Karena masing-masing ada dapat 5% x 24 VP kali 40 hari. Anda akan dapatkan 96 VP bersih dari referral Anda. Jika 20 referral Anda menyelesaikan misi seperti Anda, punya paket seperti Anda. Berarti, 40 hari kedua, 40 hari pertama kan Anda membuka uh, 8 paket bintang 1 nih. 40 hari berikutnya gimana dong? 40 hari berikutnya berarti hitungannya seperti ini. Anda akan dapatkan 112 VP di 40 hari kedua. Udah dapet 1,5 juta. Ini udah bukan uh, untuk beli paket gratis lagi. Eh, udah bukan untuk beli pulsa lagi. Bukan pulsa Anda yang dibayarin sekarang udah bisa jadi uang jajan satu jutaan. Lumayan. Nah, uh, untuk paket bintang 2, Anda bisa atur sendiri. VIP Anda, Anda mau kumpulin, atau Anda mau tarikin duitnya. Nah, tentu aja jika referral Anda punya bintang dua maka Anda akan dapat referral jauh lebih tinggi lagi. Oke? Okay. Terus perhitungan ini cuma perhitungan awal, tentu aja anda bisa lebih dari perhitungan ini semua, karena referral di sini kan cuma 20 contohnya. Jika anda punya lebih dari 20 referral, tentu anda akan mendapatkan VIP yang lebih besar. Oke, okay? nah tujuan utama di sini adalah kita untuk mencapai peringkat Gold secepat mungkin, karena uh, ketika kita sampai Gold, biaya pendekan per hari sudah besar, anda akan merasakan VIP yang jauh lebih besar dan penghasilan yang lebih besar juga. Kita mungkin akan dapat puluhan hingga ratusan. Hingga ribuan VP per hari, teman-teman. Ketika sudah nyampe gold ke atas. sungguh Benar-benar luar biasa banget. Karena itu, uh, Anda perlu pahami bisnis lebih lanjut. Saran saya, jika belum paham, bisa nonton lagi video ini dari awal, atau video marketing plan, atau Anda bisa tanya ke pengundang Anda, jual lebih lanjut seperti apa. Oke, okay? mungkin segitu aja dari saya. Uh, terima kasih.